Kulon itu mengajari niki paru terus ngaji ian atau tulisin paru nih, niatan keluar terang lebih. Kulon itu mulai ngaji ngajarian itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya gitu, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hadis selalu mau coba tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat tuh gini, misalnya. Saya jauh ini kalau dilihat riwayat dulu, saya jauh area itu kan kaji nabi kalau gilir istrinya itu misalnya di subuh selesai, terus nabi mau ke masjid. Ketika nabi mau sholat subuh, jauh itu masih wiridah. Ketika nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min tulu isamti ilakat dirumkin, jadi kira-kira itu corak batas pandangan mata itu tujuh meter dari ujung ini ada air darah ini kadar tak penumbang ya kira-kira ya, 7 meter dari pandangan mata dari nopo. Ufuk niru berarti anak miridah ini mulai setengah jam setengah puluh tidak tapi nakal tak warai. saya rekan Sibar, Lama, nakal, Nabi Lepas. Lepas lebih-reli bisa membawa mulai mau mir�리 Wah aku mau baca patang kalimat tapi baca buka mau dan monggu addresses Cangga yang Trus Loh itu chegar, lho tu kaya magma patang kalimat nak mau baca belah ya tapi, banteng mulai nampak Ini b Aggange menrogkana ada mirri dan Kalau THD cover their Satu kata itu dirangkai Kemudian diyakinkan mencijam menyatu dengan fakta alam Mandi sampai jadi syukur, tengalak, singganteng, sing tuge, semlarat jadi syukur. Enggak tak ijaz di. Mereka ini ngaji terlama sepanjang koloninya ini. Jadi, mulai tahun 1431 sampai 1432. Di mana? Di sini kita dari pas Maghrib. Itu Maghrib, aku masih melukuh tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar no? Antar tahun. Ini koloniat di Tangin dalam cara ngajari kita begini, dan ini mesti Tapi Jadi begini ya. Subhanawahu itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. <marsal> artinya Subhanawahu itu suci Allah, mau suci artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah, pokoknya Allah itu suci, meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian suci Allah itu gimana? Kata Nabi ada dua dia ya sejumlah makhluknya Allah. Wong ngelek, wong pincang, wong nakal, maling, gundok, bajingan pokoknya ada, kalau di pulau itu mau cotas bebek dan dengan sejumlah makhluk jenengan jadi artinya nak wiridan mulai setengah lima sampai setengah walaupun dua riang mau, itu orang mewakili seluruh alam raja tapi nakalan, ada-ada apa? kalau gitu, jadi ada-ada apa? terus ditiru lama-lama yang nakal nak wiridan ada-ada nafasin sejumlah nafasnya Uang, uang orang umat, uang tua-pua nih. Nah, mau ada salawat ya, mau tening pun. Ada dama warki, aku ilmu wajib. uang, info, Ini Di bola cerita, seringan-seringan, guys. Masalah. Makanya, kemudian menjadi masalah kekeh, masalah ilmiah. Tadi pulau ya. ingin kalau udah masuk rumah, tolkeh, miss baguah tuh. Itu, masalah kekeh, saya memang harus dikasih oleh kiai. Atau kiai, kiai, senja, sahabat, selamat saya. Kalau membenci, ya, udah. Ini nanti bintang masa masyarakat, jadi sufi kalau bensiun ini akan menjadi masalah andaikan nabi menyuruh orang istagfirullah mi atamarroh kamu itu istighfar mi atan seratus kali apa itu orang itu cukup gini Astaghfirullah mi'atam, atan gusti kalau istighfar peng status gusti terus berit cukup gak kira-kira apa harus bilang astagfirullah-istagfirullah sampai tiga sampai seratus kali kira-kira rata-rata ulama adaranya yang harus estau birwof sampai 100 tapi masalah ditolak beda saya tahu lagi misbah orang menolak suki salasan itu tolak bukan padahal dia hanya bilang tolak suki kamu tak tolak, salasan keluar ngamping telur tapi dia hanya bilang salasan, tidak tidak tolak suki tolak suki paham ya okay? sehingga itu menjadi masalah ilmiah paham ya okay? ketika nabi bilang Istighfarilah miatamaro, itu kan kita harus bilang istighfar sampai seratus kali. Tapi di bakto lah beda ketika kita bilang, "Kue tak pegang telur," jadi bain, bain. Padahal kita hanya bilang satu kali, cuma meniping telur. Ya, tapi dari waktu tak jotos pisan, tak jotos pentalu kan tetep lorapisan dong, yang kena. Ini masalah kecil. Ini ngurungok tenang-tenang. Tapi itu kan ada. Tapi kan, Nabi itu, kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat, jadwal, sejumlah makhluknya. Jadi, gimana mana tadi, Nabi nak perasaan beliau, untuk wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Yesus ya, itu perasaannya Nabi, bukan dua Abu Jahal di Itu ya, kesucian Tuhan. Dua Abu Lahab, kesucian Tuhan. Nabi Dewi, Ratu Paham, aku pengen Paham, makna suci itu kayak apa ya? Paham. orang apa malaikat, suci malah ngawur. Gini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap ditolong malaikat ini lo ngomong kenapa? Ketika Allah ngedikan Hei malaikat ini khalifah, abu bumi yaitu dari malaikat ini jadilah arti khalifah, aku neng bumi atau jadi khalifah, jadi rupa menusuk dari malaikat, gusti yang benar aja, manusia tuh punya reputasi atas alufia majusi tv, dia wasi menusuk, penggalan yang rusak, mengalirkan darah, wanah menusabluhul hamdika nubat. Kita kita ini yang sering membaca atas kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya berikut, kenapa malaikat tidak lakukan Tuhan dari uang sengali mau kakeknya, wakti katamu idol, ya orang ngawur ya malaikat, muni mohosusi kok curiga Tuhan kurang perintah pengal pertimbangan, dan kangen kangen malaikat tujuan yang keliru, lama tenang, Louis muni mohosusi kok curiga pangeran kalah pertimbangan, muni kamu juga udah tahu Tak pikir pertimbangan anda ada akurat, <guluh> <guluh> paham? <guluh> nanti mensomasi, nganggep pertimbangan pengiran buat nembok, akurat. Kalau balik ini balik, malingkan orang agak patis, menusojangkan dari nembok. Ludek ini muli subhanallah kok curiga pengiran dari keputusan orang akurat, paham? Bener nama salah nama? ya salah dong. So. Tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang Kalau kalian lihat Kenapa dalam diskusi Tuhan, malaikat disalahkan Padahal alasan malaikat masuk akal Gusi, kenapa engkau menciptakan manusia Yang direputasi setiap seikut Simak, mengalirkan darah Tok Kita-kita sering baca tasbek Mentasbekan di tengah Malaikat ngerti ini apa? Natizanya apa kesimpulannya Jangan, kan? Jangan, kan? Kamu harus meyakini Allah Muhsin, jikok jangan galak bet keputu. Keputu. Nah di sini pentingnya kurang ngasih dan berujian. Kalau sampai sudah yakin Allah Muhsin, jadi tidak usah jangan kalau ada keputusan Tuhan Kau coba yang mutasi lah. Jadi pengirang itu ngerasa noel Tapi kalau ngeliat so, so, so, so. nah, di sektor di bawah non rokok, karper disiksa-siksa sektor sektor. Nah aku loh cara bet di pengirang ini lebih jagal jagal dia, kok tak malas. Sekarang dari pengirang eskal eskal aku bawa penjara. Ya Allah, mengaku pengheran yo ora tau SK. Pengheran pengheran iki <sih>, kan eskal <tuh> jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong dia mereka itu yakin nak Allah Maha Suci. Kok <tuh> dicurigai? Iku kan lucu to, gek paham. Ya? Nek nah, yakin Maha Suci ora ono. Kok dicurigai bener kan di Nabi ada taqwa ki. Termasuk makhluk Allah, yo ya, setan gek ya, ples. Paham ya? Termasuk makhluk apa nopo? Setan gek ples tapi jadi dari kajin aku, aku pokoknya meyakinkan kalau mau cuci sejumlah makhluk yang ada termasuk setan, iblis Pangeran Gawe tidak berhubungan kerenceng yang suka, tapi mereka juga menambahnya, itu spektakuler belum gitu, SBY gue wajar dari karya politik presiden gue jadi sudah mati aja orang dihutang, bojo pegata disuruh murah bojo hilang, gue rapati duit, tetap bisa Kupotok <itione> desain khusus dan itu tidak dan itu butuh detail, menciptakan macam-macam, Butuh, khusus. ada, ulama tapi dikira oleh aku ulama Tahu tapi setan itu menuduh hebat. wong solanya jadi nakal gara-gara keganian kita. Setan itu kan <laughs> Setan itu daerahnya itu mindilu head heater. Jadi kacu, mindilu kacu. Kenapa kacu? Seorang mobil yang wiper, seorang mangan yang tisu. Mindilu head heater. Setan itu kacu, mindilu head Ketika ditakoi, tapi dari pengiran setan itu kan tukang butuh menuduh sol. Nah, terus nyesat. Dari wong sufi mau coba ngeluar, mau buat setan. Setan kok, agar gue coy, setan lu tisu, setan lu tisu setan mau, setan mau, setan lu mau, setan lu setan lu setan lu mau, setan setan lu mau, mau, setan lu Orang Islam, orang Mu'min itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan inna ala kulli shayin. bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja, sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan alijuna itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal. Kenapa Allah mengendaki keburukan? Kemudian Allah pula yang menyiksa kan tidak adil mengendaki ini harus dijuli, di Jadi Mu'tazilah itu darah ini nak wong LKRP setan, nak LPU karpe pengira. Nah, alijuna yang digakir oleh takoh, berarti pengira nak pola sahala. Mugo Berarti pangeran ora Mu'tazilah enggak siap pangeran kalah berarti ya. jawab. kan adil, Tapi wong Mu'tazilah diarani tapi urusan berarti polaka. Dewe ya, mesti ora siap di ya pengeran sekolah. <San> Akhire wong loro sing jaman padu lamae, urung-urung model kampus, urung model studi Bandung macam-macam. Urung model enggak tok rapi rata untuk rumus. Paham ge. Kedere wong loro ketemu kancane. Lah iya, mula-mula ra ono Quran Kados nganti Banda-Bantan meniku. Dia ngger muni subhanallah, wah wah wah, para yas, wah apa sih, awah, awah maha agung. Lah iki wis ora ksenang Layarnya mau nunggu, biar ada uap. Orang mau sih mau bicara, orang aku wedesan. Malah besar. woi setan menangan terus orang tua aku malas malah musuh setan terus, kesane setan akbar. Kan ke setan, eh, setan menangan Terus di sini kasih terus rasanya akbar. Kan woi, setan, woi woi. Mulai pulang, pulang setan, dia mimpi lu aja diter. Dia orang bilang dia kaku, aku setan, aku kaku. Mana ada khasis antik dan ini menunjukkan ilmu Mukhafirat suatu saat, saat. Yang Nabi bilang dan ini dari Soka tidak ada manusia kecuali di kudus Zidah gitu. Ya? Hmm. Walau antara orang tua juga di setan Iya hmm. tapi dengar aku tak duduk. No Islam itu <laughs> <laughs> kan lucu. Ada khasis dari cerita. Iya <laughs> tegak. Iya tegak yang besar. Oh juga. Iya tapi dengar aku setan enggak. No. <laughs> duduk. Sudine belum duduk. No ada lucu setan Zidah enggak belum duduk itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. jadi memang di depan Tuhan itu ya ya setan ya dalam rencananya manusia juga dalam rencananya jin juga dalam rencananya jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali ya Subhanallah diwabuah Loh soalnya bingung karena syariat, dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu tak, jadi kok Gus gue, juga gue selama ini kok eskal ngawes oh kali fitrah manusia Nah, kamu terus. Rade dua, ya nopo. Eskal, ambek kancor jineng, yo eskal. Nak menusuk pegawai ini, nopo. Kalau gunung merapi, ya eskal. Padahal gunung merapi nak protes. Sayang di sini kamuin empat di kawasan saya. Aku atuh nih gundu dewi, kopek. <laughs> aku magun dong aku dewi. Dari gunung merapi ngomong kenal sama <laughs> aku. Aku lu mantun dong aku Nggak, kecuali aku mau romam lah aku jajan aku yang romaku dia misalnya jadi ini memang masalah makanya kalau sampai artinya gini ya ini contoh dialek kecil antara Tuhan setan manusia para nabi itu terus menjadi ilmu hakim